hakikat itu beda dengan pemahaman orang syariat dalam banyak hal terutama orang syariat itu biasanya dangkal sekali dalam memaknai hakikat misalnya ini, ini contoh yang kalau contohnya mudah-mudah dulu kulusein halikon ilawajah kita kalau maknani itu yang standar ya kulusein di sekadanya perkara itu halikun harus rusak ilawajah itu kecuali Zatih Allah tentu persepsi umum atau di kitab-kitab syariat, entah itu Sarah jalan atau sawi, atau kitab apa, apa saja pokoknya kitab sari mesti gambarannya itu kiamat, bumi, dan langit semuanya no hancur, semuanya hancur dan tentu yang tidak hancur hanya Allah subhanahu taala. begitu juga mana-mana yang lain tentang al Jannah tentang an tentang mizan, tentang Hisab tentang macam-macam, itu pemahaman syariat dan itu nanti nar juga nanti Hisab juga, nanti no Kenapa pemahaman gini menjadi jauh dari Tuhan dan menjadi saya katakan tadi dangkal? Mereka ingatkan logika nengat, ya logika nengat. Sangkitab kita ini bulan itu ada istilah lau asro nurul yakin sebagian nurul basiroh laro aytal asirota akro bailega min antar tasila ilega. Dan itu tak ulang-ulang kita muti buti tak ulang. -ulang mudi -mudi, Andaikan cara iman sambian itu punya nurut bersih, roh punya mata hati. jadi Jadiku iman diwujudilah, iman bahwa yang wujud itu Allah, yang wujud hati itu lah. Larai tal akhirata akroba ilaika. Kamu akan melihat akhirat itu dekat sekali. Tidak usah kamu menuju akhirat. Kalau akhirat misalnya saya nanti nunggu mati itu kan kesuangan. Misalnya mata itu dia engkau. Tapi engkau mencaini dengan alam berjuah alam kuburan. ini akhiratnya yang ini bareng-bareng rohain dan sebagainya. kan nopo kesu dan saya kalau ingin mendapat nikmat surga itu nanti juga kesuan kalau saya takut neraka nanti juga noboh ilmu yang dipakai orang hakat itu begini misalnya surga itu kan bukti ridho yeah. surga itu bukti ridho, sehingga penuh kenyamanan karena penuh ridhanya oboh, mesti penuh noboh kenyamanan neraka itu simbol atau bukti suhtuwo, tentu segalanya gak nyaman karena ada suhtu masalah surga itu ridho dan neraka itu suktual. lu sekarang tuh masalahnya kan di allahnya, bukan di surga dan neraka. sekarang allah wujud, wujud. dan allah pun beraksi nobatereng. sampun. sekarang juga allah juga punya ridhonya, juga punya suktunya. allah sekarang juga punya sifat seneng juga punya sifat ben. kalau kamu iman betul punya nurudzat syuroya sekarang juga allah tuh adil. dan menghindari suh tidak usah nunggu surga dan saat itu juga anda sudah di surga sehingga perasaan ngomong hakikat kakek itu ibadah kau nggak nih subhan kesubhanmu awal ujite saiki lo kita ini kan nyembahmu awal ujite saiki kalau itu udah surga itu butuh tak pinter jadi sampean yang di sini itu butuh semua kalau cara ibadah demi Faham, dia anda lagi tobat mau kharomnya nobo tobat paham dia itu ngerti propal nerimale. Kalau surga bukan berarti terus gini. Gus berarti surga yang kayak gambaran di hati di kitab kitab berarti ndak ada. Yang bilang ndak ada itu siapa? Wong koyo sampean niku tenere terus. Sing ora ono iku Pak Mahamanem. Dadi utekem sing ora ono kok masalah keluarga dan opo. lo coba surga itu kan bukti rido Allah, Neraka tok to, Bos. Apa bukan sekarang sudah wujud toh? Allah nunggu surga apa enggak Ndak ada dan ridhawah itu sekarang juga terjadi, suh juga sekarang juga gue buru sekarang, gue dicari sekarang ridhawah gue dicari sekarang ya itu seperti dua-duanya satu qadir ilahi ridhawka matlubi ilahi anta maksudi wa ridhawka matlubi ya karena ya ilahi. ya sudah berarti benar-benar dimulai sekarang sehingga kayak saya sendiri, nak umat ilmu khatih kotku aku apa ibadah haji kayak kesuhan apa pulang mulang sampean ya kesuhan Nggak usah soap yang bergabung paling keseluruhan. Kok paling penting kan? Misalnya saya dari rumah. Semula musuh, faruh, gini, ngobrol-gobrol, ngena ibadah iku kesuwen, kesuwene ngaten. Engko mulang ngerukin, rugen kadil mulang juga golek ridhane Allah. Padahal mulai saya niat juga sono ridhane Allah. Sak melangkahkan kaki ya wis ana Allah sono ridhane Allah. Sing mlane gantine binang dikon niatul mukmin khairun amali. Wis niat tok wis tamam merko tekun sampai sampe pangeran diwujud terus. Setiap detik, setiap saat, setiap kota, setiap langkah tekun traike ya Allah. Jadi ya misalnya misale ra ditelah era bapak mulai kir ra ditelah era bapak bangek kir ra ditelah era bapak. Malahnya carakan di Nabi yang niat api, rasih itu tetap ganjaran, kok kontraknya sebaik pengirahan Allah, yang wujud. Satu aku yang benar-benar mesti bau faham, itu, paham, Benar sampai ngerti siri ini kenapa niat saja, si ganjaran, karena niat itu artinya, orang sudah mengkontrakkan diri, menyikap diri dengan Allah, yang setiap saat wujud juga, dan saat itu juga wujud. Ya, di gambarnya, katus kulau misalnya kebenin haji, kesti berhubung haji, perintahnya jaringan di kulau kepengin. Tapi saya sekarang juga mulai ibadah, Ya mulai lain apa? Ibadah karena saya tahu. Gue lah kaji ya ridhani Allah, sekarang juga ya no ridhani Allah. Dan Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajar. Mungkin aku yang nyabari melarat dan sugin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya keben suga keben sudaqoh. Ben, ke ben sudaqoh suda diridhani Pangeran kan begitu. Nah zaman kemelarat, ya no caranya diridhani pengeran, sabar ngempet. Mau ya sama no, juga, jadi rasa kesusu faham gitu. Jadi <eco> memang begitu, orang hakikat tuh gak pernah kesusu. Iya jadi wal asri demi waktu, jadi semua waktu itu padat dengan amal. Berkat zaman kiri untuk toridanya Allah lewat jalur sabar, zaman suka untuk toridanya Allah lewat jalur sudah kau ikhlas, paham gak? Zaman bingung diusir bucu, ya misalnya ya, lewat sabar, zaman bucu mesra ya lewat rahmat, pokoknya terus? Sehingga wal asri ini padat, inal yang saatnya lebih kusir. Manusia selalu rugi, ilahalina amal, kecuali saat itu dia iman, saat itu dia taat. Jadi, kalau orang kaki kan maknanya, kecuali saat itu dia, maknanya kecuali saat itu dia, kalau kalau mau demi waktu, <laughs> demi waktu, nanti nih, coba kan terlambat sulit lagi. Ini pun awalnya maknanya uang nafas, hai, sakit Dan itu rumah sakit lebih cerdas <laughs> karena dari awal, maknanya mau kaki kaki, anggap katanya di atas nafas. Saya, jadi juga sampean malah enak, cuma si B. Pulau enak, jadi mulai ke rumah, masih delik-delik kok binisa bini is mole ibadah. Enggak apa-apa, mengedari kebatilan demi barang ngak itu ya itu. Itu sikatnya kegiatan. Emma ada sampai terima kabar, aku lumampun nek wis sial. Jadi, ku suka nunggang rokok, terus piye hukumnya piye? Ya hukum. Nek cerita. Ya Arwani top-top e Kyai, Quran top topir e Ki Arwani. Ini bapak menangi Arwani melarat itu kalau beliau ngajar di rumah. Jadi sempat beliau itu ngajar di rumah. So kalau bunyainya tuh agak terang, Mau urus apa aja, Bapak Kak. Cium bedahnya masjid aja. Jadi ya riat sekali lebih aman. Masjid lebih apa. Jadi kafe tahu kita tuh enggak ngajine rumah berbarbah. Tapi ketika suasana enggak kondusif. <tis> <tis> Bidang, mau nanti tambah mertua <Mention>. barang <tis> gitu ya. Bucu <tuk> tahu gak problem, mana abang berdoa tapi ip. Mengani mubalak PDPD, mereka beda tuh nih orang yang Abang tahu nih abang itu, mereka nak nang. Neng area dia ber. Yang nak bucu, sakinah bawah darah mah dari bocor main capet Mengani kenapa mubalak melepot, <tangan> mereka jauh dari arek, arek, arek. kunci nih tapi kalau orang hakikat itu agak ya ngeluh ketika buju grundel kue rindu sampai kodok kodare pangeran di ibadah berhasil mengalihkan diri ya Napa? <tuk> <tuk> Akhirnya berhasil ngaji ya you Napa? Know, karena Allah itu wujud di setiap langkah kita di setiap detik kita di setiap napas kita nah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita napas kita kenapa nunggu nanti-nanti sebab itu saudara kora suwa ketika Nabi ngertikan ya mulai niat itu dihitung Lauong nah, saya gigi uang intelektual kagak. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah ditunggu raro pangeran? Paham gak? Paham gak uang uang raro pangeran? Pangeran. Jadi intelektual ya itu ditolak. Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah di? Jadi nak goblok koplo rasa di syariat. Nak ditulis koplo ditulis jadi buku. Wong goblok bagi syariat, di syariat. Ngom, dari awal nanti nih dimulai niat. maksudnya niat itu niat amal soleh. lillahi itu dari awal transaksinya dengan Allah Subhanahu ta'ala ingannya, nari bulan nggak ibadah lah. di sini ini kelihatan nabi sering nendikan, ini yang hadis sohail. misalnya nabi nendikan seseorang itu selalu dalam keadaan sholat maka nanti sholat tak disuhu. misalnya orang pujian tentang ini kayak ini karena tentang ini sepo watah atau abang imami nggak mau bebil se, pakai gumb dek berdek atau apa kok? ibu jadi ganjil nabi uang sengen tni imamnya teko, ibu yajak sholat terus nggak contoh orang sok. mau juga dina nabi atau si partai keluar jadi, Nabi itu kalau sholat standarnya awal waktu, tapi beliau itu pernah sholat di sekitar jam setengah dua. Yap, kau suruh selesai sekitar setengah dua. Lu separuh shohat sudah turun. Sing Umar menuduh ikan tong kelontangnya. memandang preman, mana yang memandang preman Preman. Nah, melanda ke hiai singa berturut-turut shohat Rabu, Juru, berikut itu ditanya Ibu. Mereka ya namun, tapi fatallahu alamnya tawaduk dong. wong fegel, menurut gue aku Lu narung geser, wu raba. Wu raba, wong fegel, tapi jari wewowo, wu wewowo, wu wewowo, wu gaplek Wuwuwowo, wuwowo, wuwowo, wuwowo. Wuwuwowo, wuwowo, wuwowo, wuwowo. Wuwuwowo, wuwowo, Ya karena nunggu sholat nengko ya Rasulullah Kamu mulai tadi juga sudah sholat Karena tampilan menunggu demi apa? Sholat Biasanya kita dicatat sedih lo. Mereka nunggu terus sholat Mau dicatat mulai mau nganti saya iki. Jadi hari ini pahala kamu lebih tinggi <laughs> Nabi tenang <laughs> Ya memang begitu Sehingga kalau wal asri Nal demi waktu itu Tidak ada ruginya Misalnya saya juga pernah melarat. ya tahu melarat nganti saya iki, <laughs> Artinya saat kita melaratkan duit niat, aku nak suga besodakoh, aku aku nak alem besodakoh, niat dihitung ganjaran. Ketika kamu real, yang sekarang real kan ngadepi kekirian terus gue sabar, ya ibadah. Jika orang kamu aku ngakui bahasa ngede di suhu, begitu juga yang ingin haji. Diterpui rafah haji, tapi ketika dia ingin jadi tulis ganjaran, jadi pun terpikirnya dia enggak semat haji sampai mati. Tapi per detik dia tetap berdialek dengan Tuhan, bertransaksi dengan Tuhan. Jadi disebut Quran, Yastarun, tarun itu transaksi. Inna itu membeli diri kita, diri kita itu kata Nabi ini, ini ulama bukan mubalek harus dicatat. Nabi itu ibadah, itu dimulai dari diri kita. Pengiran, Allah membeli diri kamu, diri kamu itu ya organ kamu, sel-sel yang ada di kamu, saraf-saraf kamu semua yang ada di tubuh kita. Karena apa? Dalam desain Tuhan dan rencana Tuhan Sekiranya pangeran, kemana-mana mati Di badan juga sujud Di wilisan juga mulang Mertua di wilisan juga mengandani mantu Mantu juga taksi Mertua dalam desain Tuhan begitu Sehingga semua organ tubuh itu desainnya untuk toat Desainnya untuk nombok ya Desainnya untuk toat Sehingga ketika toat itu belum nyata Dan orang dunia sudah dihitung Apalagi setelah nyata dia melakukan Potensinya saja baru kan Baru potensi sudah dihitung makanya ketika Nabi ini yang hadis suke, okay, suatu saat Nabi itu ditamu melarat-marat, terus melarat nengenestin, terus ditambal suke lumongen, terus melarat ditambal nopo? suke, terus materi ya Rasulullah, ahli dusur bil ambal, tiang-tiang suke dulu nak muruk moro pudi-pudi kok gue dulunya klaim saja kok, Yusol lo nakaman Yusol diwayasu, nakaman asum, moten ngoteng tiangbaeji sholat gie poso, posone gie katus kita sholat gie katus Gitu. Gitu. Tapi, wilayah Tashod gabung nanti. Bu tapi mereka punya kelebihan di zona kota ketika rival ditandinya Angel. seneng unggul aku. wong bisa zaman Nabi terima jadi Nabi. Nabi solate kita, kita, cuma Mereka keunggulannya satu menjadi duit kareka nabi itu ngendikan apa perlu kalaat dulu apa perlu kamu saya tunjukkan sesuatu yang kamu bisa sedekah dengan yang kamu miliki ya ya rasulullah itu pertama yang dihitung nabi itu fi di sulama minan nafsatako setiap sel atau organ atau rosorotan manusia itu itu dituno apa itu kan luar biasa jadi yang itu yang fisik angusaku fisik fisik kita ini sedekah itu yang paham itu orang-orang hakikat yang paham itu orang-orang nopo, hakikat. Orang hakikat, kan? ini cerita ilmu kelak tinggi ini, tapi tak terang lebih lucu, mungkin paham itu. Sistem wujud kita, katu saya ini wujud, saya itu dalam penanggalan orang tua saya itu lahir 1970. Makanya tahun baru Muharram ini bagi saya spesial, karena saya pas umur empat puluh. Enggak waras, enggak waras, waras, jadi nah, paring nah, waras, ya ini waras, ya, waras sampai malah pakai opo. Kalau dalam teori ilmu hakikat, sebelum tahun 70 berarti status saya akan ala agam tidak ada. Memang tidak ada itu punya positif, tidak maksiat. Sopo, kurang ajar abe? Sopo, Ketika saya agam saya dihilangkan, sifat ketiadaan saya dihilangkan, saya menjadi wujud. Nah itu cara ilmu hakikat. Nikmat tertinggi itu nikmatul ija, nikmat wujud itu nikmat tertinggi. Dengan kamu wujud, maka kita punya mata, punya hati, punya telinga. Dan dengan kita wujud kita bisa aja bisa ikut bersatu. Bersatu, aja Allah ilaha illallah. Jadi dengan kita wujud saja, potensi wujud saja, dengan kita wujud, saja, dengan kita wujud itu nyekseni. Duh, ternyata langit bumi tiga Allah, Allah tinggal aku, yang menciptakan ini. Sumpah. Sehingga dengan modal gagas saja, itu orang juga ahli dihujannya. Andai kan orang tuh maksiat seumur-umur, tapi pernah baca la ilaha illwa tetap dakhalal Dan nambur dikodoh kok, kayak apa rokok rokos weh tetap dakhalal Mereka mau ngomongin rokos lawatnya pengheran, ya ada salah Dia itu mau ngerti hal khadir ku tiksak bedik uang, misalnya umurnya satu tahun, maksyiatnya tidak 100 tahun Nah, kok disiksa luwain 100 tahun, gak pangeran nopo doh do. Malahnya pengheran, maksyiatnya uang, maksyiatnya uang, Yono ada batasnya tapi diwale gengotan. Ketika ono buang doa mulai bayu doa nanti mateng. Dilpo ono pangeran Swargo, keras. Bapak menteri Swargo dari Wangi juga. Dengar terus gus tim di kluar doa teratur mati atau umur umur. Iya, tapi ini Swargo yang walang buloh tahun lain itu atau mau walang buloh tahun riang. Teh ya nama sihat di walang buloh tahun. Raka ini walang buloh tahun lagi. Tapi nato at walang buloh tahun gua Swargane ya. Oke nembokoin angko baru walang buloh tahun tapi dah neng. Ngerokok untuk atom bolong belatang Weton Gusti pendapat kulo-kulo orangat Kulon Guswako peron Fadluliziningan Nah, nah, Iku nggak ada di Fadlulkul Mana awal gak nih, Allah Wani Suhargoyo gak ada Di Mergo nggak Allah Melanda gak dinau Tidak akan kalian masuk surga Karena amal kalian Tapi kamu masuk surga Karena Fadlulnya Allah Ada sahabat yang tanya Wala anta Yana Sulawak Juga tidak engkau ya rasulullah. Wala anak Saya sendiri nggak akan masuk surga Karena amal saya Kecuali dikati rahmat Allah Orang mutazila, orang ahli sunnah, yang orang-orang syariat berdebat kusir tentang masalah. Bagaimana mungkin masuk warga tanpa amal modal padahal pengen? Tapi orang sakit cara baca jelas. Nakronong amal ada durasinya, ada nobo, durasinya dan itu batas amal kita. Olah pulau tahun, olah pulau tahunnya Mustafa Al Mustoleh lagi. ya tahu kuber, tahu nakal, tahu kedurian, meh mateng tua ini terus jauh. malah malam mau bilang tahun, paham loh? Bos mono sih kumat orang setar, orang stabil nyatannya orang-orang nonton yang Suwargo pas saatnya Pak Suwargo, eling ratap bilang dakon rokok kan jago tenen, joratik cocok abai pengiranan joratik. Nah di sini ini orang hakikat lebih bener. Kenapa di surga selawaseh? Merkum ibu Suwargo karena pada oleh Allah. Sementara pada oleh Allah abad selah, abad selamanya. Amin. Jadi orang hakikat tuh cara baca gampang Nah kalau begitu organ tubuh kita ini dengan sendirinya sudah ikat karena dengan wujud kita bersak bersaksi, malah nukaji napi bersaksi terus, dona pun soleh soleh pas-pasan kok sampai ada yang pengirang kan berdak sholat, berdak toa tak ada napi buatan, napi napi semua organ tubuhnya itu bisa ada yang pengirang, itu nah, peremangan, remangan barang lebih dari nabi baca bismillahirrahmanirrahim, selamatan ya baca alhamdulillah, mau ke wc itu nabi juga baca bismillah, setelah dari wc sesuatu yang biasa, nabi juga bilang alhamdulillahiladzi azabaniilazwa. Fani. semua sistem tubuh kita kita butuh makan, baca bismillah juga ibadah, kita butuh berak, nanti bisa membuang al piloro, itu juga nanti dihitung oleh Nabi Alhamdulillah al bani, fani. sehingga semua proses tubuh yang ada pada Rasulullah semuanya menjadi ibadah nah, makanya Nabi ngitung, makanya sama tidak usah ngeluh dengan fisik yang sekarang tidak usah ngeluh aku nah, ganteng, ya syukur, paling ganteng nah, elek. alhamdulillah, potensi, zinat, saya rendah orang orang yang minat <laughs> paham ya? nah jabat, ya, syukur, syukur, sama maruf, nah imungkar, lebih luas nah orang jabat, berarti tidak ada kemungkinan korup berarti semua harus kita syukuri. terus aku yang cilih, ya syukur, ya gede, syukur sebabnya bubar, ya syukur, mah <laughs> aku yang berada di pengirahan anggar pengirahannya, orang yang bubar jadi aku santai, mah terus Nabi menyebut lagi yang disebut Nabi itu hal-hal kecil wa'imuatotul azam ya sodako kue puno kotoran atau ada riduri atau apa yang mengganggu di jalan kamu singkirkan juga nopo ibadah itu yang luar biasa Nabi akhirnya ngentikan wafi buti ahadikum sodakotun bahkan kamu menggauli istri kamu itu juga ibadah padahal suatu yang sek yang pornografi, yang biologis Nabi juga nyebut wafi buti ahadikum sodakotun dalam organ buduk kamu itu juga sodakot sampai sahabat ada yang tanya Bagaimana mungkin ya Rasulullah Allah, orang mendatangi syahwatnya kemudian dia dapat paham Pengurusan syahwat untuk ganjaran ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Alais nah, salah letak kan so. elek langsung ahli swarko, Minimal ada durasi sekian jam dekne terakut zina. Dan itu prestasinya dari sungai. Bukan dicari nabi, wapi-wapi ungu itu. Sila anak mariku yang berarti, terus. Berarti itu terus noken alay alay ungu itu. Amin. itu lu bukan papa karena nasi ngetinya nabi. ngertinya nabi loh, kawin yuk taksi zina. Kawin model taikira enggak-enggak. Ngerti nih nabi, nabi nabi ya nabi. Nabi nabi nabi nabi istilah aslinya nabi tentang nikah itu agotiliter waktu nafas itu saya juga istilah semacam macam bentuk keluarga Sakinah, mawadah Rahmah. gue sok bener anak tua bener anak orang sing rumah pakai teori. sing orang anak gue nganti tua esopo sing orang anak amsole esopo malah di luar parah mati nih bapak ya pirang gue uang suka teori, antiori juga kaki apa? Nah dia anak nih anak tua orang sing rumah dengan teori ini, maka surga dan neraka dihitung seperti ilmu hakikat tadi.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 nah itu orang hakekat bilang lau asrokolakan nurba siroti laro ai tau akhirota akroba ilai min antarta sila ilai anda kan nurba kamu kuat tentu melihat akhiratnya dia sekarang maksudnya melihat subtuh ya sekarang melihat ridho engin sekarang gak usah nanti di akhirnya kita nyaman melana ono sahabat ketika dia diajar bajian ditanya abu apa kamu ndak kangen Mekah Mung kamu orang Mekah asli sekarang subtuhan Mekah sudah milik orang Islam Kenapa kamu tidak kembali ke Mekah? Ya, jawabnya enak. Aku kalau di Mekah paling banter ibadahku, toh, Iku yo ya, golek ridhani. aku nenggenya nyebrno Islam, yo golek ridhani. aku wae. Jika orang-orang itu ibadah itu per detik, per menit tidak terikat oleh ruang dan waktu tapi kalau orang-orang syariat memang gitu rumah sanit pun di masjid. tapi allah tahu betul kamu yang sekarang sholat di masjid itu akumulasi dari sistem organ tubuh. sing disebut fikulisulama menanas sudah. kue sholat di masjid merkosi kelem normal loh rasetrup. kue sholat berarti masjid apa? sistem perut kamu normal, sehingga ada energi. sistem kaki kamu normal sehingga bisa jalan gemes Sistem apa saja normal, dan itu ibaratnya roti, makanya Nabi kenapa jawab dalam sistem tubuh kamu minarnas sudah, jadi sebetulnya dengan ikut nampung di kan iku Pulau Nungang, sampai hari itu wong sekali kalau pantas itu anggap wali kayak pulau. gara karena ini guys sebetulnya kalau bisa manfaatkan tubuh sampean, ya meskipun bentuknya juga tidak jelas, itu itu sudah waling. cuma tingkat sahada anda terhadap awal ini yang rendah, sehingga kamangane ya mau anggukan daging, keluyar keluyor ngono aibah. itu raka kasus sampean no, raka kasus pulau pak Amir. itu kasus yang sampean alami, tidak kasus saya. nah aku rame lo melayel, pak Aku cuma sampai jadi kau model aku bilang <laughs> Jadi yang sekarang kelihatan kita sholat di masjid kita, tawaf di Ka'bah kita, wukuf di Arafah. itu mengakumulasi dari sekian puluh tahun, dari sekian sistem saraf kita, kesempatan nikmatnya Allah yang luar biasa. Jadi harusnya terhitung mulai itu, ya? terhitung mulai. Sehingga dimulai desain kaki juga nanti ibadah, karena kekuatan yakultura ilal masajid, pelangka sing moro, medjid, ya udah -no. Iba, ibadah, dan sebagainya. Jika orang-orang sufi itu nyaman di rumah ya nyaman ibadah, nanti ketika di medjid gue nyaman ibadah, ketika di kaabah gue ya nyaman ibadah, keluar dari kaabah lagi, ya ibadah, orang malah berhaji, weber, ibadah wena, kapanan, ini enak ya unik, kabel, nah nih cowok enak kabel, apa pengairan ganti, nggak apa pengairan nih apa. Pengeran sini kakabah yang dibudukannya kak -kak, bodoh, paham ya? Gitu? Toh <tuh> Fodoh. Jadi kita malah ngono malah membeda-bedakan. Jadi sampai soal memang kita secara syariat harus ke Mekah, haji. Tapi setelah di Mekah, ya pengeran ini kakabah, ya Allah, oh, ini Indonesia, ya Allah, oh, ini sama ibadah, sama nyamannya. Cuma memang nggak mungkin secara syariat haji kok ngubungi langgar bedulah. <tuh> ini <tuh> <tuh> <tuh> Ya sudah, ya, nggak kenal panitiani di komersial loh, <laughs> buat KLM jadi di komersial. makanya kata Hikam nikmat tertinggi itu nikmatul ijt. Dengan kita wujud saja, jadi agam agam itu membelenggu. Tidak ada itu dari lo no kita raya sobat bersak. Tapi dengan kita wujud kita iso melok ini kekuasaannya Allah. Bapa bantu eh bapa kaderi dengan kita wujud Melok ini kekuasaannya. Dan itu sing disebut waladina amanu wa amilu salihat tak terusnya mulai kau mesti tikuin wasyukada uintarok. Orang-orang yang iman mesti dengan dindingnya jadi sakit, jadi sak? Yang menyaks, makanya Allah kalau ngitung saksi di Quran-Quran mulai mata kita, hidung kita. Ya mata satu alih imal sinatuhum ba iti imadiluhum dimakanu. Itu semuanya mulai lesan, mulai apa semuanya? Mulai kulau wujud kisuman, biawai kulau wujud kisti sonikseni kekuasaan ini. Nah, ini yang berkorokan juga gara-gara wujud durakan di pengirahan, ya, itu mulai Malah ini ngetikani -ngetik -ngeti Nabi, kenapa? Itu Rasulullah. Makanya saya yakin bahwa Rasulullah itu juga pengajar ilmu hakikat. Tentu karena Nabi cara ngajarnya tidak melahirkan kesesatan kayak kasus Hussein Al-Halas dan Sitijen Senan. Sebetulnya sederhana, kenapa Nabi bilang, Sayyidul Istighfar itu dunia tidak dimulai dari kata Astaghfirullah. Saya itu istighfar dimulai di Rabbbi. Allahumma anta Rabbbi. la ilaha illa anta kolakani. Bukan dimulai dari kata istighfar. Kata ngabdi istighfar terbaik itu lahannya ini. Allahumma anta Rabbbi dengan penyerahan puluh. la ilaha illa anta orang roh penyerahan kecuali jenengan. Anta Rabbbi dengan penyerahan puluh kolakani. Pokoknya dengan kadung gabi puluh. Jadi Jadi itu dari sarah-sarah itu perkara Meskipun Jadi cerita pasti, BY dengan kakek gawe loh Tapi harus jujur, makanya orang-orang yang pernah maksiat itu harus jujur kata sekuloh. Nah, niru kata sekuloh. Dia istighfar itu jujur. Mohon kelompok tersebut. Melihat seluruh tuhan gue, itu nanti menjadikan orang itu pesingis dan hubungan dengan Tuhan itu negatif. kesannya kita hanya dosa saja. Kenawilisan nak ratus dua puluh, gue punya jawaban. Pengisian gue punya jawaban. Mohon samaan gue ijazah aja. By hati sokai. Kata Nabi itu saya istighfar. Istighfar terus. Baik. Harus dicatat itu dawe nabi itu istighfar terbaik. Kalau sampai asafiro saja itu nanti kalau jenis-jenis orang yang kuper atau yang pesimis. Ya Allah kusti dosodok kalau tentunya dosodok. Kapan kalau sakit jeneng antong potobate? Sehingga dia ini bahagia pengelola potobate poto ya kagalan tenang. Terus dia ini istighfar nganti nangisnya yang soangannya wujudnya ini penting. Padahal ya orang penting belas. Tapi kalau yang diajarkan nabi tidak cara ngerti kan gini. Antara bila ilah ilah antara lakdani wa ana abduka kalau tetap kaulani jeneng wakana ala ahjika wakjika mas tatok tu selagi gua mampu kepingini gua nggak anut perintahnya jenengan dan yang saya paling tertarik itu kata gini abu ulaga gini mati ke alih ya cek gendoh kaya apa kesti gua urek pengguna cek gua gendoh cek naboh gua tetep urek ngelak mati jenen jadi tetap melihat positifnya dulu misalnya gua yang tau mateni ini uang tau zino tau maksiat apa saja piye wakaya gua wujud nak gua wujud tau mateni ini uang ya iso doso nyelamat na nyawane Uang, uh, kaya kasusnya Sayyidina Umar Ya Rasulullah, was, bagaimana zaman saya kafir banyak merugikan orang Islam tapi bersumpah setelah saya Islam akan banyak merugikan orang ka kafir Begitu juga Khalid bin Walid Ya Rasulullah, was, saya banyak membunuh orang mukmin Tapi saya bersumpah setelah saya Islam akan banyak bunuh orang ka kafir Begitu juga kalau sahabat-sahabat dulu Artinya dengan kita wujud, potensi kita saat dosa itu ya bisa arti jika ada ngendikan Abu Laka binik mati ke Alia, piemawan Gusti Kulo, Jenengan, tetep gowan yang mati Jenengan. Sowan Jenengan dalam keadaan hakikat cuma sekarang, ya Jangan salah paham, nanti akhirat pergi. Keimongan banget, loh. Keimangan banget, loh. Keimangan dimulai sekarang juga banget, loh. Keimangan banget, loh. Keimangan banget, loh. Keimangan banget, loh. Keimangan banget, loh. saya banget, paham? Keimangan banget, loh. Keimangan banget, loh. Keimangan banget, loh. Keimangan banget, loh. Keimangan banget, maksudnya benar-benar gede, gede kita bakso arah <tik> benar-benar lu semua pengiran mulai taigi sekarang juga kita sudah allah tentu kita kudu ikhlas semua nikmatnya Allah yang sekarang juga abu laka binikmatika alia piya mawon gusti kula tetap balik nikmatnya jenengan, status saya wujud timur berguna nikmatnya jenengan gara-gara kula wujud, ini wujudnya jenengan akhirnya gara-gara kulau nyeksa ini wujudnya jenengan, nak maksiat dia sungkan wa abu laka bidhanti, fafirli, nak pas kulau dosa, gajanan sepura mereka kulau ni salah, om wis wujud, kudurakani jenengan, tapi kudu jenengan ya fafirli sayinnaulayafirudunuba illa, antasi sakitnya kulau dosa, jenengan orang apa sama itu, itu sepura, orang-orang penting gak nah, ada orang itu cara berpikir dispurau tau lah ya narasi purau abu narko, nanti dispurau itu soalku gue gue, ada nabi ngajarkan gitu, nabi aja ngajarkan tak inna hu la ilfiruz dunu bilanta yang hanya bisa mengampuni hanya engkau tipe sudah ada keamanan, engkau takkan surap penting, engkau penting, engkau ngantuk. Kenapa tidak penting? Karena tadi dimulai la ilah ilaa anta tidak ada wujud hakiki kecuali jeneng, jeneng. Saya akan pernah menerangkan di sini. Lailah ilmu itu ada orang yang wujud hati kecuali Allah Maknanya kan sederhana gampang Langit dan bumi itu pernah ada ada Berarti berstatus ada Berstatus ada Ada langit bumi dimusnahkan oleh Allah Dengan langit bumi diwujud Setelah langit bumi diwujudkan juga wujud dalam keadaan rentan Wujud yang orang hati ini, Wujud yang dalam keadaan batin Karena setelah wujud bisa dinyat berarti zaman Adam, 4 adam Agam, 5 diwujudkan, zaman wujud 7 wujud Agam, 8 kan? no, so zaman Agam, 9 zaman Agam, 10 zaman Agam, 11 zaman Agam, 12 zaman Agam, 13 zaman Agam, 14 zaman Agam, 15 zaman Agam, zaman Agam, zaman Agam, 18 zaman Agam, 19 zaman Agam, 12 zaman Agam, 13 zaman Agam, 14 zaman Agam, wujud zaman mati tun jamara wujud diorang karopeki wujud diorang karopeki wak ini kapan diorang rona si pepi wujud orang wae leki ceria wujud wujud 300000 wujud rentang disebut wujud mk allah wajibil kita rentan ya itu segi mata menghadap kondusen halikon ila wajah kaki kotelian wujud wajud wajud wajud wajud wajud wajud wajud wajud wajud wajud wajud wajud wajud wujud terung, uang wujud tu orang sombursi apa sih, orang sombursi eksistensinya, lah berupa wujud menyediakan wujud itu si adam, no, so nggak adam si wujud no dari menghakai kat hakai kotel kat, yang allah urang nggak no, ada, maksudnya orang ka, kafe, wong gue wujud wujud sendiri orang nonton alam, zaman wujud di rame lo melo, zaman mateng di rame lo melo, melo. swargon roro di rame lo Melon lah lanang ngono melonnya nape mati, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, Allah, Allah, Allah. uraun, uraun, uraun, kita ini uraun, kita uraun, uraun, kita uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, ada uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, Saya uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, uraun, mati uraun, mana pula tak ada di mati, kan ada, yang mati.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 makanya orang-orang agak mana nih orang-orang hati ini kecuali Allah mereka wujud sing saya ini maksudnya wujud ya melo-melo cara dene boleh milih, milih anak SP itu ya kalau milih anak ibu bapak yang orang maris itu ya misalnya sing santri, milih diri anak ini yang terkenal kalau milih anak ini musola masalah milih bapaknya, milih orang iso padahal enggak kecewa iso, kurang ngajarin kalau milih raiso, kalau iso kece kudutnya ditampak ha ha ha Woh kreisong, malah ini orang oh, bangga BNASAP Yogyokroblok, yogyokroblok, yogyokroblok Yang ini orang asing milah, kok bang? Yes, bang Loh, dia ditekdir dari bapak Ibu bengkiaiki, bengkiaiki, dia ini asing milah Apakah terdiri dari pengiran? Tekdir bangga Loh, ini kurang anak S.O.P. ya bang Cuma pengiran, tolong Masa nama apa-apa Tapi, aku lalu banyak bangga BNASAP Biasa, bang Anak pula, hudang pula ya bapak Anak tamu-tamu bingung, keluarga-keluarga sing asing biasa ngayang apa di dalam anak saya itu di abah siapa Hahaha <laughs> Gak ada <concerts> yang so, ada Selanggeng biasanya di masyarakat Kalo saya amat cekai Saya anak pulang dari buah abah Soalnya awak aman dan makmur Yang wujud rahak iqia Hahaha Gak ada yang ada Lalu <laughs> saya halikun ilah Lepas Lepas Lah dengan demikian dari nah, makanya itu Kemudian langit dan bumi yang bicara kita miliki, langit dan bumi kabeh ungu kebutuhan cisme menuso. Lha cisme menuso ini sengebengebgi langit ke bumi. Nah rohani ini wes abe penge penge. Maksudnya nggak langit bumi. Saya ki orang buang piring-piring sengebengebgi gedung. Iku ya gara-gara buang ndak ada buta utang barang. Ruhai sampai ada buta utang. Akhirnya abang gawe buah-buahan merk manusia titisan gue weteng paham kan? Ya? Allah gawe bensin, gue menusa tengah naik pengeran gue mobil. Buang bengkeran menuruti JC memenusa urapak. Ngapok? gara-gara uang mangan tanduran, mangan dua bulan Allah butuh gawe hujan, gawe bumi subur, bariku gawe selam, gawe bensin ruang keruatan. Mulai jaringan mereka hikam JC nemu ngel ngeloh pengeran, JC memenusa ngel ngeloh pengeran. Mulai jaringan mereka hikam in nama wasi akal kaumin kau itu juzmania tuka menurusan ke dunia, akhirnya jisimnya meng. ya saya kayak ayo, pangeran geopoint, gawe buah-buahan gue menuso. tapi konsekuensi dari pangeran buah-buahan gue juga ributan, hutan di gue sok pura-pura ngamen apa? lagu ngalir dan gue tuh awal gawe sungai. jadi kerepotan ngurusi jisim yang menuso, nobok, kerepotan. sebab itu mungkin sekali sebelum manusia, sebelum ada langit dan bumi, roh manusia sudah diciptakan mungkin karena tentu roh ini tidak butuh elemen sing jenengnya langit dan perkau alam roh pun sudah butuh itu semua. mana ngetika negera anak cisme cek mintinen. biar nak jisim jisim cisme tambahan. solat nalar insan ini bisa mintin solat solin emas dan mintinen. so lemah. tapi kalau roh istilah tuhan warna waktu fihi miruki. istilah tuhan miruki. malah roh fihi misteri tuhan sampai somber. saya selalu naka anir roh ya kuli rohku mintamri. roh kalau jisim jelas masih minatin. Tapi kalau rok, Min amri, rok karena itu heboh ran. Buana faktus, iye, menurut menurut soju aku ya. Jadi cuma sih ngerang nong nabi, ora sesi aliran, sesi tadi. Dua orang sih ngerang nong kusen alkal, di tuner Tapi ilmu hakikat ini harus saya jelaskan, contohnya enggak perlu salah paham. Karena memang enggak paham, salah pahammu murah gitu paham. Belum saya sering ngomong sama yang ngaji saya. Anda boleh berdebat dengan saya. Sarannya salah paham, tapi kalau tidak paham dengan yang paham, ya ngaji. Muni salah? Ha -ha. Salah murah paham kok, mau ditalah. Salah paham, murah. podohake referensi ini, muat sini, podohake, aki ngalimi, udah ubi. Salah paham, macam kenapa ngalimi? Rabb bandung, Gus Kulon, Pak Gusti, Cocok, Mbak Dewi, Jinan, mungkin Naileng na Kulon, adanya, ternyata. Tata kau entah ilmu ngono bantal <tipun> yang berhubungan dengan alam. Itu jismani tapi walam min Alam ini tidak bisa memuat kamu dari segi roh kamu. Dari segi roh yang sama di tangan ini, pengen orang pati maksiat teman-teman. misalnya sing seneng orang beda, orang anti jino, sing seneng nyabu, orang anti ngombe sing seneng mati wong orang, usah kekerasan alam roh itu mudah sekali doa gue gak seneng jauh itu, gue di kamarnya, gue senik jadi alam roh seleranya sederhana pengirahan tidak pinter, kayak wong gak ayunnya ngono, ya semua langsung di <tipun> alam jasad kurang ajar, Arang Loli Rangleggo. Bola <tipun> balik ke Pariji Nothanan di alam jasad. Alam gogo, curaneka empati jatuh atuk gampang. Teguh <tipun> ya gue, gak mungkin. Tadi orang luka dia ngeboceri di situ <tipun> kok. Mulanya jari kajinasi. Di alam rogo, alam tinggi jatuh atuk gampang. Mereka udah ini robbaniun, bertifat robbani ke Tuhan. Gampang sekali. Cuma kurang ngajar ke alam jis Gampang Jadi sama ada cerita ini apa bisnis di Jakarta sama Malaysia Wadah anak-anak konek kulit bangunan Iku seduruhnya untuk duit, alam rawis cita-cita kepengennya malaysia, gua duit aja, berduit aja tuh sepeda, motor, rabi bunga desa, lu sebenarnya. jadi alam lu gampang syukur, gua bih diirung, pokok-pokok, sebenernya tapi na alam biasa tuh kurang ajar tenang mau narantu duit tenang, yang guru tenan. Rapi rabi rung ngeloli tenang, yang alam gua tenang, alam biasa tuh ngel-ngelau uang paham, kan? mene, dari ini, ngomongi kamu, alam datamu mu, rusak gue ya alam nopo Mana kualang alhamdulillah, la ulama itu yang waras itu yang kuat rohaninya dibangkat maninya. Mana kata sekolah ini kumpul tiang, terminal solo mari suci jenengan. Gue rasa takut, pernah uap uap gawe lonteng, gawe nakal, gawe maling, tak pernah takut, teriheran gue yang gue gue yang rajin lat, sini ya.